Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita dapat orderan membuat kunci egrek atau klaim otomatis atau kuncian dalam bahannya ini dia bahannya yang pertama gereja besi yang kedua kayu yang ketiga ini pipa telkom yang keempat tarang nah, oke okay. kita kita mulai saksikan videonya oke okay, pertama lalu kita kira-kira ajalah lah lima senti dari sini lima nah, senti kita kasih garis di sini ke sini kasih lebih kurang lima senti Lalu yang sebelah kita dalamin Separuh kita dalamin Cukup Lalu Sebelah ini juga Lalu kita si lah sudah yang sebelah ini ini dalam nih. Ini dalam. Ini kita kita buang juga tapi sedikit tidak dalam seperti yang ini. Sedikit saja. Sebelah sini dalam, ini dalam, sebelah sininya dangkal, nah, mbak kan, dangkal. Fungsinya ini untuk untuk membenamkan, bisa naik turun dan ini untuk ngunci Oke. Okay. Proses selanjutnya barulah kita kita ukur sama panjang sama ini. Lalu kita potong. seperti ini lalu kita kikis ini sebelah sini dan sebelah sini kita kikis Ini ini sudah agak tipis dari garis hijau ini ke sini yang kita tipiskan. Yang sebelah sini ya, tengah nih, jangan nah, ini sebelah sini gitu juga. Oke, okay. lalu proses berikutnya ini kan belum masuk, masih besar dia Lalu kita kecilkan menggunakan kompor gas. Oke okay, Kita bakar Oke okay? Oke okay, Ini dia Kita bakar Sudah yes. Kita bakar Panas, guys selesai kalau masih panas dia lembut ya sudah masuk sudah longgar deh setelah dibakar udah dingin nih lalu ini kayu tadi dulu kita coba biasanya agak sempit sih kalau pertama tapi lama-lama longgar Sudah masuk, kita tes, kita putar, nah, sudah ngunci Tinggal proses selanjutnya, kita potong. Setelah dipotong, nah, ini dia, kita potong sepanjang ini. Kita ukur aja. lalu yang atas ini kita buang untuk memasukkan ke dalam fiber kecil Alhamdulillah, selesai. Inilah penampakan terakhir. Ini selesai. Ini sudah kuat, nih. Ini biasanya tahan satu tahun. Ataupun saya sudah pakai, udah hampir 2 tahun belum rusak. Walaupun musim hujan, ini tetap tahan. Oke, terima kasih. Saksikan videonya. Jangan lupa share, komen, dan like.